pagung macam penasi pagung saya sudah bertorna tidak ada di damadam và <tuk> Tu kata bisa diteguhkan kau takkan tersesat kau dan